Do I have na'aib <tuh> Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu wassalamu 'ala Rasulillah wa 'ala alihi wa shabihi wa mawlaah. Asyhadu an laa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ayyuha al hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan usia oleh Allah Sekaligus Allah masih memberikan kesehatan juga kepada kita semua Baik itu sehat, lahiriyah, baktiniyah, tehiriyah kita secara jasad Semoga dan senantiasa seluruh amal kita pada malam ini Dijadikan sebagai salah satu amalan solihan wa makbulan amal yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin. <coughs> Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir semoga kita semua mendapatkan syafaatul ulma nanti di yomajah jawa hisab amin Allahumma ya Allah ya Robbal alamin alhamdulillah ibu papa semua pada malam ini walaupun tadi sedikit turun hujan ya dan itu semua <tuh> tidak Merupakan menjadikan penghalang bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah pada malam ini. Itu menghadiri sholat maghrib secara berjamaah, lalu kemudian kita menunggu sholat Isya. Kita tadi disebutkan bahwa kita uh, untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi supaya kita mendapatkan pulang dari sini, mendapatkan keriduan Allah mendapatkan rahmat Allah, hidayah, inayah, beserta taufiknya itu ya semuanya amin Allahumma ya Allah, ya robbal alamin pada minggu yang lalu kita sedang membicarakan yaitu ayat-ayat yang dimana turunnya ayat itu tidak semua orang menerima mobil khusus orang-orang yang munafik orang-orang yang fasik orang-orang Yahudi tidak menerima ayat-ayat yang Allah turunkan <coughs> sehingga Allah menurunkan ayat innallaha la yastahi ayadriba ma bauzatan fama pauqaha ya itu ayat itu kemarin <coughs> Allah tidak segan-segan kepada mereka melalui Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menurunkan ayat surat Al-Baqarah ayat 26. Karena ketika Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Ankabut ayat 41, lalu Allah menurunkan dalam surat Al-Hajj ayat 73, bahkan Allah menurunkan lagi dalam ayat-ayat yang lain. Dan mereka-mereka, orang-orang fasik, orang-orang Yahudi pada saat itu banyak yang mencemoohkan, banyak yang menganggap apa sih tujuan Allah menurunkan ayat perumpamaan. Masa sebesar nama Allah, setinggi kehebatannya yang disebut dengan Tuhan Allah itu masa sih mengapa menurunkan ayat memberikan perumpamaan dengan lalat dengan lalat sama bala, -bala ya Pak kemarin teh nah tak itu balabala -bala. dengan laba-laba itu kenapa sih Allah itu ya dengan setingginya Allah terhormatnya Allah Allah itu memberikan contoh menyikan umpama hanya dengan lalat dan laba-laba atau dengannya dengan nyamuk, apa contoh itu yang tidak patut dan tidak pantas itu ditulis di dalam Al-Quran, itu kata-kata mereka ya, kata-kata mereka itu, sehingga fa'amal ladina amanu faya'alamuna annahul haq maka orang-orang yang beriman pada saat itu ketika diturunkan ayat-ayat perumpamaan ini faya'alamuna mereka meyakinkan kalau orang beriman meyakinkan annahu sesungguhnya ini perumpamaan al hakku itu benar mirrobihim datangnya dari Tuhan mereka ya jadi, ketika datangnya perumpamaan bahwa Masalul Allah mengumpamakan dengan laba-laba, Allah mengumpamakan dengan apa lalat itu diterima oleh orang yang beriman. Itu sesungguhnya ini benar dari Allah. Ya, ini sesungguhnya benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keimanannya itu semakin menambah yang tadinya sudah ada imannya kepada Allah dan rasulnya sudah ada kepercayaan bahwa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan karangan Nabi Muhammad bukan hanya akal-akal Nabi Muhammad ya tetapi ini jelas wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa sebagai rob kita semua rob kalian itu kata orang beriman nah ketika datangnya itu orang yang beriman ini semakin yakin semakin kuat, semakin tebal semakin kokoh dan semakin bertambah keimanannya di atas keimanan yang sudah ada tetapi orang-orang yang kafir ini ya orang-orang yang kafir ini yang di dalam dirinya sudah ada tidak tidak ada kepercayaan kepada Nabi Muhammad tidak ada kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika turun ayat perumpaman ini ini semakin tidak percaya Karena di dalam hatinya sudah ada penya, penyakit ya, Penyakit fasik, penyakit munafik ya penyakit-penyakit yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad maka ketika dalam ada datang ayat surat al ankabut ayat 41 Alhaj ayat 73 itu diterimanya seperti apa malah dia berbicara ya berbicara seperti apa ini betul ini ayat ini ini betul Allah yang menurunkan apa ini bikinan Muhammad ini reaksi seperti itu apa ini betul Allah yang mewahyukan atau saudara yang bikin Muhammad Kenapa? Masa Allah yang maha, maha tinggi, maha terhormat Allah menurunkan ayat seperti ini Memberikan perumpamaan dengan sesuatu yang rendah Sesuatu yang kecil Sesuatu yang tidak patut untuk dijadikan contoh Dan dijadikan perumpamaan Ini apa betul dari Allah apa bikinan saudara? Ini sangat nyeletit Pak ya jadi orang-orang kafir ini, orang-orang munafik ini sangat nyeletit, sangat nyeleneh pembicaraan, sangat menyakitkan. Meledek dan menghina, menganggap ini bahwa ayat ini bukan dari Allah tetapi ini hanya bikinan Muhammad ini, ya. Ini bukan bukan dari Allah ini kayaknya -kaya bikinan Muhammad, maka saya tidak percaya dengan adanya ayat ini, perumpamaan ini maka Allah turunkan ayat apa? Innallaha la yastahi. Ya. Jadi sebagai asbab nujulnya itu, ya. Asbab nujulnya dari ayat Innallaha la yastahi itu karena banyak orang-orang yang tidak menerima ketika turunnya ayat-ayat surat Al-Ankabut dan surat al haji sehingga tidak diterima oleh kebanyakan orang fasik dan orang munafik kenapa mereka tidak menerima? karena di dalam hatinya sudah ada penyakit sampai kapanpun kita itu tidak bisa menerima fa' kebenaran tidak bisa menerima nasihat tidak bisa menerima apa yang disebut tausia kalau hati kita masih ada tumbuh di dalam hati kita ada penyakit itu penyakit bisa semakin sombong ya, ya kan? Dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan merasa kita punya, dengan merasakan kita pintar. Itu penyakit. Penyakit itu. Jadi ketika kita mempunyai hati, kita ada penyakit seperti itu, mau diajak benar juga. nggak mau, karena dia sudah merasakan sudah benar mau diajak apa asa menambah ilmu juga kita, kita mereka tidak akan mau kenapa karena mereka sudah merasakan bahwa punya il, ilmu merasakan bahwa untuk apa sih menambah ilmu karena saya sudah banyak ilmu saya untuk apa itu karena orang-orang sudah kenapa nya Penyakit, jadi semakin datang ayat ini, ayat perintah, ayat ajakan dari Allah Orang-orang fasik, orang-orang munafik yang sudah ada di dalam hatinya penyakit ini Semakin bertambah penyakit di atas penyakit yang sudah ada Jadi rumah ayat kes ayah sifat munafiknya Sifat fasik kes ayah, penyakit nadina hati Terus ini ayat, datang ayat nu aneh pak ya <laughs> Yang sulit diterima oleh akal secara sehat, sulit diterimanya gitu kan, uh, harus diterima dengan keimanan. Maka orang itu akan semakin bertambah apa? Sakitnya hatinya ya, bertambah sakit, sakitnya. Malahan orang-orang kafir berbicara, Mada'arunallah bihadah masalah untuk apa Allah ini membuat apa membuat contoh atau membuat perumpamaan dengan hanya membicarakan apa lalat dengan ankabut ya Yudil lubihhi kathiro wayah dibihhi kathiro dengan itu dengan adanya perumpamaan banyak orang yang disesatkan dan juga banyak orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wataala wamayyil lubihhi dan Allah tidak akan menyesatkan dengan perumpamaan itu illal fasikine terkecuali orang-orang yang fah yang fasik itu Orang-orang yang fasik itu sebelum datang ayat ini dia itu mereka itu sudah tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menerima perintah Allah dan tidak sudah tidak taat atas segala perintah dan ajakan bagi dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu orang fasik. Tapi gambaran orang fasik itu kayaknya apa? Menghadap tapi hatinya menolak itu orang fasik orang palsik Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya kita baca semua A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bilbarakah Alladina yang kuduna coba satu ayat baca ayat 27 Bismillahirrahmanirrahim <tuh> ALLAZINA YANKUDU 'AHDA ALLAHIM MIN BA'DIMI SAQI WA YAQTU'UNA MA AMARALLAHU BIH AYUSLU WA YUFSDUNA FIL ARD Humul Ini adalah penjelasan orang-orang yang munafik Allah jelaskan Seperti apa sifatan orang-orang yang fasik Yang mereka itu ketika datang ayat perumpamaan Ayat yang menjelaskan contoh-contoh mereka itu menolak dan menambah apanya penyakitnya bertambah ketidakimannya kepada Allah dan Rasulnya seperti apa orang-orang munafik ini orang-orang fasik ini al yang kuduna ah Allah sakih itu yang pertama yaitu orang-orang yang kuduna Allah yang suka membatalkan Perjanjian dengan Allah sesudah dikukuhkan Ini ayat Menyakup dengan umum ya. Dengan umum itu Baik itu perjanjian dengan Allah Ataupun perjanjian dengan sesama manusia Jadi orang-orang fasik itu Tidak segan-segan membatalkan Apa yang sudah disepakati Walaupun itu sudah ada saksi dari apa dua orang ini, kemudian sudah tertuang janjinya di dalam apa sebuah buku, dan mungkin sudah distempel. Nah, orang-orang yang fasik ini tidak peduli terhadap saksi-saksi, tidak peduli terhadap bukti-bukti. Yang jelas, saya akan membatalkan apa yang saya janjikan kemarin. Dan yang saudara-saudara sepakati, saya batal hari ini. Nah itu. Jadi orang-orang fasik itu, baik itu janji kepada Allah ataupun janji kepada manusia, manusia. Maka di sini ayat sifatnya umum. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang suka membatalkan, ya, menggugurkan yang janji padahal janji itu merupakan salah satu utang yang wajib Ibu dibayar dalam ayat lain ufu bil uqud ya? kamu harus apa e, menghadiri atas janji kalian karena janji itu karena anhu masula janji itu akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala Ibu janji ini ya, janji akan menghadiri apa undangan, janji akan mengasihi sesuatu, janji akan berbuat sesuatu. Itu janji harus ditepati, itu janji harus dibuktikan. Ya. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah kewajiban kita, sebuah utang yang harus kita bayar. Wajib dibayarnya kalau kita sudah jan janji seperti kita akan datang hari Sabtu ke tempat saudara kita. Itu kita sudah sepakat, kita akan silaturahmi di situ. Ya, kita ini harus berpikir panjang. Kalau seandainya kita mau membatalkan janji kita, jangan kita ini apa langsung. Apa istilahnya tidak berpikir ke sana ke sini Orang lain sudah persiapan Orang lain sudah begitu apa Jauh-jauh hari sudah mempersiapkan Untuk kehadiran kita Ternyata kita ini apa Membatalkan janjinya Maka itu orang-orang sifat sapan Orang-orang munafik itu seperti itu pak Artinya matara Tara janji lah itunya. Tara pengkuhkana janjinya teh janji murahlah janji, janji ini ke sini, janji ke sana, janji tapi tidak ada satupun yang dipenuhi. Makanya insya Allah insyaallah, Allah ini kadang-kadang orang-orang ini tidak percaya dengan insya Allah umat islam. <laughs> Kenapa? Karena kalau orang baca insya Allah ini hampir 75% tidak akan hadir. Bapak hadir ya. Ke resepsi saya, pikirannya, waduh ini berat nih harus hadir ini, jauh gimana alasannya ini, ya insya Allah, jadi insya Allah ini cenderung ke tidak hadir Makanya banyak orang yang menyusul, apa ah, jangan insya Allah, katakan -kata, jangan insya, udah apalah jangan insya Allah, udah pasti aja hadir ya Akhirnya seperti itu Dabongan kita juga kan sebagai umat islam ya Sudah mencoreng kata insya Allah Sudah merusak kata insya Insya Allah kita sering dipakai Insya Allah itu dalam kebohongan Kalau kita tidak mau hadir Kalau kita setengah-setengah Untuk apa membuktikan janji kita Kita baca insya Insya Allah Kalau kita akan memastikan hadir Kita bicara bukan insya Allah apa Pasti saya hak hadir, ya pak saya pasti hadir ini undangan bapak, ya saya utamakan nih nggak ada acara, pasti saya hadir nah itu baru, ya meyakinkan ya meyakinkan, jadi se -se sebetulnya sebetulnya yang yang harus meyakinkan itu adalah kata insya Allah perintahkan di dalam Al-Quran kalau kalian bikin janji kepada siapapun pakul insya Allah, maka kalian ucapkan insya dari hati itu harus betul-betul, bu -betul, harus betul-betul, Pak. Kenapa harus betul-betul dalam hati gini? Saya, Pak, hadir ya dalam hati ini. Enggak ada, enggak akan hadir, enggak ada ini. Tetapi cenderung insya Allah, kalau seandainya tidak ada halangan, tidak ada rintangan, insya Allah saya hak dan tidak pernah merasakan dalam hatinya. Ah, enggak, enggak akan hadir, enggak kan insya Allah itu teh kalau Allah apa mengizin mengizinkan kalau Allah mengizinkan kalau Allah mengirodahkan saya berang berangkat insya Allah saya akan memberi sesuatu kalau ibu melakukan ini insya Allah kalau seandainya Allah mengizin mengizinkan kalau seandainya saya terpilih sebagai apa DVR gitu kan sebagai presiden saya Insya Allah akan memberikan sesuatu ini Insya Insya Allah bahasa, bahasa Insya Allah seandainya Allah mengizin mengizinkan seandainya Allah mengirodah mengiradahkan kalau Allah tidak mengizinkan yaitu tidak dosa Kenapa betul-betul tadinya juga Al kita menunggu takdir ah? menunggu takdir Allah, kalau takdir Allah memastikan kalau takdir Allah menghadirkan insya Allah kita hadir Pak mau pengajian nanti insya Allah hati semangat menunggu takdir Allah semoga Allah menakdirkan semoga Allah mengirodahkan saya ikut pengajian ini adalah niat yang bagus niat yang baik jadi insya Allah InsyaAllah, karena ibu semua yang hadir, Bapak sering saya sampaikan supaya kita banyak bersyukur kepada Allah. Ya, tidak ada satu orang pun yang sedang duduk di sini, terkecuali sedang didudukan oleh itu aja, supaya bersyukur. Kita sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua adalah pilihan Allah. Ya, dipilih semua, Bapak Ibu, dipilih malam ini, dipilih oleh Allah sebagai hamba Allah malam ini dipilih kita sebagai kekasih Allah malam ini dipilih oleh Allah supaya kita semua mendapatkan hidayah inayah dan Ridho Allah dipilih oleh Allah maka kita wajib bersyukur kepada Allah kerana kita sudah dipilih menjadi hamba Allah pada malam ini itu kan kalau tidak dipilih kita bisa saja bisa kita Sakit bisa kita apa? Ada keperluan yang lain, bisa kita apa? Ada tamu di rumah ya, mau berangkat. Ada tamu, ada tamu itu merupakan salah satu cara halus bagi Allah untuk manusia ini tidak mengikuti pengajian, tidak mengikuti apa acara-acara. Dengan cara seperti itu maka kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu Allah selalu membimbing kita. Amin. istiqomah ya. Alladzina yang ahdallahi mim ba'di yaitu orang-orang yang munaf yang fasik itu orang-orang yang suka membatalkan janji setelah dikukuhkan itu perjanjian ya. Ah itu. Yang kedua Orang-orang sifatan orang-orang yang fasik itu Adalah orang yang memutuskan Apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada mereka Ayyusola supaya disambungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertama Allah perintahkan kita harus beriman kepadanya Allah memerintahkan kepada kita semua kepada makhluknya harus mencintai Allah dengan sepenuhnya kita semua harus mencintai akhirat dengan sepenuhnya nah orang-orang munafik ini yang pertama wayak toumah amar Allah Orang suka memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan tidak melaksanakannya ibadah, dengan memutuskannya sujud dan ruku. Itu orang-orang fasik. Sementara saya pernah membaca sebuah artikel Imam Nabi Nawawi, kalau nggak salah, itu ada salah satu konsep, kalau seandainya kita ingin sukses menurut Allah itu ada empat yang pertama kita harus selalu menjaga hubungan kita dengan Allah harus selalu kita pertama harus selalu menjaga hubungan kita dengan Allah subhanahu wa jangan coba memutuskan ya, jangan coba memutuskan hubungan kita dengan Allah dengan meninggalkan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbaikilah hubungan kita dengan Allah itu yang pertama, kalau kita pengen sukses, kata Imam Nawawi pertama perbaikanlah hubungan kita dengan Allah, dengan cara apa? perbaikilah solat kita sujud kita ruku kita takbir kita, itu harus kita apa? di Diperbaiki Harus kita ini apa Diperhalusi Dihusukan ya, hubungan kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Semakin hari. Yang kedua kalau kita pengen sukses Dunia dan akhirat Kita ini Perbaikilah kita hubungan Sunnah-sunnah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itu Jadi ibu sebelum kita mau dagang Mau jualan Mau apa saja kita, kalau pengen sukses gitunya, pengen hebat di hadapan Allah, dunia akhirat. Ini yang pertama kali ini, yang pertama kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, yang kedua apa tadi perbaikilah sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Wassalam sunnahnya mengikuti Rasul ya Yang ketiga adalah kita perbaikilah adab terhadap kedua orang tua kita Tiga ini ya, kalau pengen sukses kata seorang ulama besar ya Perbaikilah kita apa? Kepada kedua orang tua kita Yang keempat perbaikilah adab kepada guru-guru-guru kita ya itu minimal gitu kan minimal 4 gitu kan minimal 4 ini Bu ya sebelum kita mengerjakan apa saja kalau kita mencari dunia pengen sukses ikutilah tadi kalau umpamanya kita mencari ilmu pengen sukses, dan ikutilah seperti tadi. Jadi sebelum apa-apa kita berangkat untuk mencari apa yang kita inginkan, kita pertama perbaharulah, perbaikilah ini hubungan kita dengan Allah sebaik-baiknya ini. Jangan sampai kita memutuskan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala sampai kapanpun orang-orang Pasik itu tidak akan pernah meraih kesuksesan, Pak walaupun dia kelihatannya sukses, walaupun kelihatannya dia itu berhasil meraih kebahagiaan dunia, ya, hartanya banyak, mungkin melimpah luah, kemudian pangkatnya tinggi, tetapi kalau dia jauh dengan Allah, meninggalkan dan memutuskan hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kapanpun dia tidak akan pernah merasakan nyaman hidupnya pak, tanya aja sendiri, Ya, tanya aja sendiri. Walaupun dia itu banyak kekayaannya pak, tinggi jabatannya pak, nah, banyak uangnya pak bu. Kalau dia ini termasuk golongan orang yang fasik, tidak menerima hukum Allah, bahkan sampai mencemokan hukum Allah, ya itu sampai kapanpun tidak akan pernah nyaman, aman hatinya di dunia ini. Tetap akan gundah, resah, akan gelisah, selalu ada menghantui kehidupannya pak kan yang namanya sukses itu bukan seperti itu kan menurut Allah mah. memang sukses itu rezekinya barokah pangkatnya juga barokah umurnya barokah merasakan tenang dan aman walaupun banyak harta hidupnya ten tenang banyak uang hidupnya ten tenang enggak terapa enggak istilah enggak dimainin enggak merasakan dimonofoli diatur dengan harta dan pangkat tidak Tenang saja semuanya, harta semua lillahi, semuanya milik Allah Semuanya kembali kepada Allah Tidak merasa apa, takut hilang, tidak merasakan apa istilahnya rusak dan sebagainya Tenang, semuanya ini hanya milik Allah semuanya Itu su sukses, tenang saja ibadah, dikir gitu ya tidak terpengaruhi Jadi semakin banyak harta itu Orang yang beriman itu semakin dekat dengan Allah Semakin banyak uang itu Semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Beda dengan orang-orang fasik pak Semakin hartanya banyak Semakin jauh dengan Allah pak semakin jauh dengan masjid semakin jauh dengan zikir semakin jauh dengan sunyud kalau seorang-orang fasik dengan orang munak, munafik karena tadi Wayak ta ma amar Allah. lalu kemudian orang-orang fasik -orang ayusolat diperintahkan oleh Allah kita ini ibadah harus disambungkan kepadanya sholat harus disambungkan kepada Allah zakat harus disambungkan kepada Allah itu ayusolat ya ternyata orang-orang Pasik itu tidak disambungkan dia itu karena dia, karena heba, kehebatan dia, karena kekuasaan dia, karena dia, dia dia bukan karena Allah sukses karena usaha saya nih karena kehebatan saya nih sukses karena apa? kepintaran saya nih kalau saya tidak pintar nggak mungkin saya sukses kalau saya tidak sungguh-sungguh, mungkin saya bisa sukses. Lupa sama Allah orang-orang fasik itu. Tidak dihubungkan. Kesuksesan itu bukan berhubungan dengan Allah, tapi berhubungan dengan kemampuan dirinya. Dengan kehebatan dirinya. Dengan kekuasaan dirinya. Sehingga merasakan sombong dia itu. Melihat orang itu, ah kamu mengada apa-apanya ah kamu mah bodoh, ah kamu mah fakir, dalam hati ini, ah kamu mah ibadahnya juga sepele enteng nih kamu mah, nih saya nih orang sukses, nih saya orang hebat, nih saya orang kaya, orang pinter, ini merasakan dia itu kesuksesan, kepinteran, dia milik dia sendiri, dan ladang dia sendiri, nggak pernah ada yang menolong, baik itu Allah subhanahu wa ta'ala, itu orang paseng pak, Ayu sholat kan kita diperintahkan harus menyambungkan semua apapun, sambungkan kepada Allah. Ibadah karena Allah, sholat karena Allah, pengajian karena Allah, semuanya karena Allah. Nih bukan karena apa-apa, bapak apa -apa, nih bukan karena pangkat, bukan karena uang, bukan karena ustadz, bukan karena DKM, bukan karena siapa. Saya karena Allah takut pak nanti di akhirat bu kalau kalau ibadah kita disambungkan dengan yang lain ketika ada di Allah ya nanti kepada Allah Ya Rob manakah ibadah kami salat kami ya Allah mana fahala ngaji kami mana fahala sodako kami ya Allah kata Allah jawab saudara ketika sodako itu karena karena siapa Ya karena orang pengen dinilai sama orang. Ya kalau bukan karena saya, kamu jangan minta pahala sama saya. Mintalah sama orang yang dimana kamu ini pengen dinilai oleh orang itu. Ya, Allah akan menolak. Tahu hati kita semua. Ya Allahu bi sudurikum. Allah tahu apa yang ada dalam sudur, ada dalam hati-hati kalian ketika kalian melakukan ibadah, ketika kalian melakukan sosial, ketika kalian melakukan apapun di dunia ini, Allah tahu isi dari hati kita semua. Kalau betul-betul kita lillah menolong orang, betul-betul lillah mengasihi orang, menyayangi orang, Allah yang akan menanggung jawabnya, Allah yang akan memberikan pahalanya. Kalau memang lillah karena, ayo ya, orang-orang yang pasik mangga ibadahnya itu dimiliki sendiri, kekuatannya, kekuatan sendiri, sukses, sukses sendiri. Nah, kita orang yang beriman, hindari seperti itu. Tetap kita mahlil. lillah, karena lamun karena Allah mabo lihat saja bu, karena Allah kenapa kita harus karena Allah usia Allah yang ngasih kesehatan Allah yang memberi, ya kan? Rizki Allah yang mem Memberi, kita bisa apa? Lutut, kaki, semuanya bisa. Air bisa lentur, luntur, semuanya. Siapa yang mengatur a? Allah coba kalau kita tangan enggak bisa ditekuk lurus terus kan ini celaka ya enggak bisa ditekuk ini ini siapa yang bisa seperti ini ah Allah kita bisa duduk ya itu ah Allah yang bisa menekukkan ini lutut kita bisa apa berdiri bisa lurus bisa bertekuk lutut ini adalah semua jasa Allah Subhanahu wa taala maka kita dari mana kita tidak mau bersyukurnya kepada Allah semuanya Allah yang memberikan kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita mau bersyukur ya bu ya. Maka tadi bu ya kalau kita pengen sukses apa tadi, tadi bu? Karena seorang ulama itu pertama kita harus memperbaiki hubungan kita dengan yang kedua harus mengikuti memperbaiki sunnah sunnah Rasul rasulullah jadi sunnah sunnah rasul tes senin komis puasa pernahkah kok sukakah hari kemis berpuasa sukakah hari senin itu kita berpuasa apa kan rasul itu sukanya sampai tahajud itu sampai bengkak bengkak oh ya kalau malam itu kan setiap hilang Siti Aisyah kehilangan baginda nabi selalu ada di masjid lagi berdiri lagi sok sholat Berarti sholat tahajud Rasul itu sholat malam Rasul itu tidak hanya malam jumat saja. Tetapi Rasul selama Rasul itu diberikan sehat oleh Allah sampai setiap malam pun Rasul itu berdiri. Sukanya Rasul itu sholat berdiri, berdiri ibadah sampai ke bengkak-bengkak ini apa kakinya itu adalah sunnah Rasul. Tak kalau kita pengen sukses gitu ya, kalau kita pengen sukses dunia akhirat, nikmat lahiriah dan batiniah kita perbaikilah apa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Lalu kemudian setelah selesai dua itu baru kita apa perbaiki akhlak kita kepada kedua orang tua. Ini mungkin Mas ya Masul, kadang-kadang kita sama orang tua ini Masul masih punya orang tua nggak? Masih Alhamdulillah Ya Allah Kalau masih punya orang tua itu adalah surga kita Ya sur, surga itu kan Surga Yaitu yang apa-apa lagi anak laki-laki Saya sering apa sampaikan bahwa anak laki-laki itu selalu kembali kepada orang tua Orang tuanya saya itu kembalikan Ya Allah Ya Karim Ya Rahman Surga dunia dan akhirat itu bagi anak itu adalah di orang tua Orang tua Yang ketiga ada apa kita perbaiki dulu kepada guru-guru kita. Siapa guru kita ini? Datangilah, hormatilah, deh. Kan, hormatilah itu dianggap saklar. Kalau lampu itu saklar, ya saklar ini. Lampu sebesar apapun lampu ini, kalau tidak menyambung kepada pusat, maka itu tidak akan pernah memberikan cahaya. Ya, sebesar apapun watannya nya besar tapi tidak disambungkan ke sananya. Itu enggak akan nyala kecil lampunya, tapi nyambung ke pusatnya. Kesetrum menyambung, insya Allah akan memberikan penerangan minimal untuk dirinya, minimal untuk dirinya. Ini orang ilmunya tinggi, ilmunya dari sana, di sini dapat ilmu. Kalau dia itu tidak menghargai, tidak menghormati gurunya itu nggak akan nyala itu ilmunya. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya juga nggak pernah itu apa mendapatkan manfaat dari ilmunya. Padahal ilmunya itu banyak. Ilmunya itu tinggi, tapi kok aneh. Ilmunya di sini, akhlaknya di sini. Bicaranya kok begini, akhlaknya kok ke sana. Jadi tidak ada manfaatnya. Ya, jangankan untuk orang lain, membawa orang lain, menyinari orang lain. Ya, membawa menyelamatkan orang lain, dirinya sendiri pun gak pernah bisa selamatkan. Kenapa? Karena ilmunya tidak nyambung ke pusat, gak nyala. Tapi walaupun kecil ilmunya sedikit, hanya bisa ikhrop, hanya bisa baca Al-Quran, tapi menghormati gurunya, menyayangi gurunya, adab terhadap ulamanya, maka orang itu insya Allah minimal orang itu bisa membawa dirinya sendiri. Bisa menerangi hidupnya dirinya sendiri sehingga dirinya tidak sesat karena punya ilmu, dirinya tidak apa dolalah karena dirinya punya il, ilmu. Walaupun sedih, kalau lampu mahnya berapa watt lah ya, tetapi nyambung, pas dicetrekkan kurung nyala. Walaupun tidak begitu terang, satu masjid ini dengan wattannya kecil ini tetap ada cahaya. Ya, dibanding dengan wattnya yang besar, tetapi tidak nyambung dengan setrumnya, ini tidak akan memberikan apa-apa manfaat di lingkungan di sini. Ya, bahkan jadi guyonan. Kok lampu besar nih? Kok lampu besar wattnya, tapi enggak nggak ada sinyalanya hanya dikit-dikit. Tetap masjid ini gelap, tetap ini lingkungan gelap. Oh, buat apa sih lampu ditaruh di sana? Untuk pajangan? Apa untuk apa? Ini semua orang. Kok ulama? Kok tinggi ilmunya? Tetapi akhlaknya seperti ini. Sama tetangga begitu. Sama saudara begini. Sama ini begini. Tidak diamalkan ilmunya. Jangankan untuk apa orang lain. Dirinya sesat. Dirinya juga gelap. Makanya kita hormati para ulama ul amilin. Wa Wa mujahidin. Ulama khususnya guru-guru kita. Kalau kita pengen su sukses dunia dan akhir, akhirat. Itu apa ya? Pentingnya seperti itu. Maka sebelum kita melakukan apa saja, kita harus rintih. kurang sudah, mah, kudu nete tangga ipis, lapis, kandel. tapal memeh kurang bergerak. teh apa yang kita diwajibkan? Pertama, kita kepada Allah dulu, sing benerlah tahajudna, sing benerlah ibadahna. Sokrek, ngegarap non, irsa Allah sukseslah sunnah sunah Rasulullah garap ke orang malamnya, siangnya Kemudian itu Insya Allah kita ini Guru dan saudara kita apa uh, Adabnya kepada kedua orang tua Luar biasa Bahkan Ya Allah Ya Karim Sampai kak tidak Mau berbicara sebelum ditanya sama orang tua Ya Betul kan? Tidak meninggikan suara di atas suara guru dengan orang tua kita Itu adalah adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat terpuji Sangat terpuji sekali Itu akan disayangi oleh Allah Insya Allah Allah akan bimbing Lalu ada tambahan kita istiqomah Lalu ada tambahan kita pengen sukses lagi tambahan lagi dari empat ini Harus fokus ya Harus fokus Pak di samping kita yang empat tadi ini istiqomah biasakan, yang kedua harus fokus ngaji kalau nggak fokus nggak nggak akan dapat ilmu pak nggak ada apa-apa Kalau fokus Insyaallah nyampe di hati kita. Kalau fokus, oh iya, iya. ya, ya. Jadi kita ini harus fokus. Yang terakhir, kalau pengen sukses kita ini, sayangilah orang lain dengan ikhlas dan tulus. Sayangilah orang lain dengan ikhlas dan tulus. Sayangilah. Bahasa sayangilah ini adalah kita nggak harus pakai moda. Sayang sama orang ini. Kalau kita bisa menolong dengan apa kepada orang ini, tolong. Kalau beda sayang sama orang ini, kasihan. Yang kedua, baru tolonglah orang lain dengan tulus dan ikh, ikhlas, tulus ikhlas, gitu kan, benar-benar tidak mengharapkan apa imbalan itu, uang dan sebagainya, ikhlas menolong orang, insya Allah, kalau sering kita menolong orang dengan ikhlas, menyayangi orang dengan tulus dan ikhlas, akan Allah sukseskan orang itu. Jadi mungkin ibu bapak semuanya ini seorang sifat munafik ini semua tidak akan sukses. Yang terakhir wayufsidu fil ar ulai kahumul khasirun. Orang munafik sifatannya selalu menjadikan kerusakan di muka bumi ini dengan melakukan keinkaran, kemunkaran dan kemaksi, kemaksiatan. Itu sama dengan merusak muka di muka bumi. Ini khosirun. Nah mereka-mereka ini orang-orang fasik ini Adalah termasuk orang-orang yang rugi Yang tidak akan mendapatkan keuntungan Nanti di akhirat Walaupun dunianya mereka sukses Walaupun dunia punya ini dan itu berkumpul dunia Tetapi di akhirat termasuk golongan orang-orang yang rugi Yang tidak akan beruntung ya mungkin hanya itulah satu ayat mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, Allah selalu membimbing kita, ibu yang usaha apapun, yang jualan, yang bekerja mudah-mudahan diberikan kesuksesan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kuncinya insya Allah yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sesuai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih karena sudah waktunya sholat Isya, ya Bu ya. Mudah-mudahan kita ini pertama diberikan barokah, diberikan rizki yang barokah anak-anak yang barokah saleh dan soleha semuanya sepulang dari sini ibu-ibu sehat walafiat, suaminya sehat istrinya sehat, keluarganya sehat semuanya, bunyak rizkina mudah sangan dan pangannya amin, Allahumma ya Allah ya rabbal alamin, robbana atina fid dunia hasana, wa fil akhir hati hasanat awaqina azabanar wassalamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Oke itu yang pertamanya, yang kedua Bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hadisnya jelas Anibni Abbas Raya tu Sallallahu Alaihi Wasallam Saudah uhu Abiyad Saya harus artiin ya insya Allah ya oh, Artiin Baik, ah, baik, terima kasih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 Suci bendera, panci nabi tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi dari lahar ilmu. Ayo jaga NKRI er, dari.